Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun, Kaurang Sunda Salam Rahayu, Salam Sehat, Salam Hong, Salam Sejahtera Buat kita semua Tataran Sunda yang ada di Nusantara Republik Indonesia yang kita cintai Sehat selalu Buat teman-teman kreator Youtube Saudara-saudaraku semua Yang ada di Nusantara ini terutama yang saya hormati kepada para ulama, para santri, para ustadz, para tokoh-tokoh agama. Di sini saya mau menyampaikan bahwa di kesempatan hari ini kita masih diberikan berlipat-lipat nikmat ya. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan segala rahmat dan kuasanya kita masih diberikan kesehatan selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Di kesempatan hari ini, teman-teman saya kreator YouTube meminta untuk menjelaskan atau mengenal sosok Ratu Adil, imam Mahdi, Ratu Adil, Setiawiningsih dengan sejatinya. Sekali lagi tema sekarang yaitu sejatinya hati sebuah nama dengan cerita yang terdulu dengan kisah-kisah yang sekarang beredar di masyarakat membuat sudut pandang yang beragam ya dengan pengetahuan yang ada di Nusantara ini terutama dengan keilmuan-keilmuannya semoga bisa bermanfaat Perjalanan saudara-saudaraku semuanya, semoga bisa mencapai tingkatan yang diridoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertama, saya dan saudara-saudara saya ingin menyampaikan poin bahwa sejatinya arti sebuah nama itu tentunya dengan nama Ratu Adil, Budak Angon, Satrio Piningit itu memiliki makna ya, makna yang luas terutama kita yang memahaminya Dimana mana bahwa arti sebuah nama ini tentunya harus ada sosok ya, harus ada wujud dan kita akan bahas sejatinya ini tentunya harus ada jasad. Sekali lagi harus ada jasad ya. Dimana arti sebuah nama sejatinya itu ya isinya nur, nur cahaya yang memiliki kerahasiaan dari manusia itu sendiri yang terbimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala arti sebuah nama dari Ratu Adil Imam Mahdi dan Satria bin tentunya sejatinya jadi, sekali lagi Nur Nur Allah dengan memiliki kerahasiaan tentangnya tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan saya mau menyampaikan bahwa saudara-saudaraku semua jangan keliru dengan apa yang diketahuin itu sebagian dari cerita ya dengan keturunan-keturunan ataupun bin bin-bin-bin lagi dan bin lagi ya tentunya kita satu hak ilok-lok Tiada Tuhan selain Allah dan semoga saudara-saudaraku bisa melalui proses dimana sudut pandang yang dimuliakan Allah ya dan sejatinya ini bahwa jangan dicari keluar ya jangan dicari di luar diri kita. Pahamilah diri kita sendiri. Maka di situ kita akan belajar belajar kemanusiaan ataupun manusia dengan pengetahuan yang saudara-saudara kita miliki dengan alam semesta ini tentunya memiliki simpan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nur kita Memiliki kerahasiaan Allah, maka dari itu saudara-saudara kita semua, sejatinya arti sebuah nama ini tentunya yaitu: "Mendekatkan dirilah kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengaku akan kesalahan-kesalahan kita, merenungi kekeliruan-kekeliruan kita, tentunya." Sejatinya itu yaitu mencari Ridho Allah Subhanahu ta'ala Adapun keinginan, adapun niat, adapun nafsu yang ada di diri kita, tentunya kita di alam bawah sadar kita, jangan pernah mengaku kepintaran kita, kebodohan kita itu milik Allah Subhanahu ta'ala Ataupun dengan keilmuan-keilmuan Keahainan kesaktian Yang saudara-saudara miliki Tentunya itu Sekali lagi Allah yang punya Kita Tidak merasa Punya yang Sekali lagi Jangan pernah mengaku Dan Sejatinya dari sosok-sosok yang kita tunggu yaitu sejatinya Nur Nur Cahaya ataupun Muhammad dan kerahasiaan yang ada di Nur itu dengan arti sebuah nama tentunya jasad dibatasi dengan ruang waktu di mana jasad kita akan pulang akan balik lagi asalnya dari tanah, tentunya kita akan pulang ke tanah juga. Tapi nur, nur cahaya akan abadi, akan kekal. Maka di sini, saudara-saudaraku, sekali lagi jangan keliru, jangan membuat hidup kita susah, jangan membuat. Hidup kita putus asa. Jangan membuat hidup kita merasa menderita. Jangan hidup kita merasa kecewa, karena tentunya ini sudah menjadi kehendak keputusan yang Maha Kuasa. Apapun yang terjadi di diri kita, itu sudah menjadi bagian cerita hidup kita. Kita harus mensyukuri, kita harus menikmati, dan... Terutama bahwa saudara-saudaraku sekalian Tataran Sunda Nusantara Jangan lupakan sejarah Jangan lupakan Nusantara Dan kita mari berdoa bersama-sama Dalam perjalanan saudara-saudaraku semuanya Semoga mendapatkan Ridho yang maha kuasa Diberikan Apa tujuan kita diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran sekali lagi arti sebuah nama dari apa yang ditunggu-tunggu sejatinya sekali lagi Nur Muhammad dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan balik lagi ke sudut pandang masing masing ya terutama dari keyakinan kita itu terserah dari pola pikir saudara-saudara semua namun di sini kita coba lihat dengan hati nurani kita untuk memahami apa yang terjadi di nusantara ini dengan banyak eh, sudut pandang-sudut pandang yang mereka kelontarkan tapi di sini kita jangan mencari keluar dari diri kita tentunya dari diri kita sendiri akan bisa menemukan apa yang kita inginkan apa yang kita tuju dan semoga dari video ini bisa bermanfaat dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman semua jangan melihat diriku nya ya dan ambil poin pentingnya atau yang baiknya yang kata-kata yang nggak perlu nggak usah disimak ya. Di sini saya mau menyampaikan bahwa ketentuan Allah tentunya sudah menjadi bagian kekuasaan dan wilahirbil alamin. Terima kasih yang menyaksikan video ini semoga bermanfaat dan saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum.